Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam rangka belajar mengaji Qur'an dan belajar cara membaca Al-Qur'an. Kemudian, belajar bagaimana caranya menentukan hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa belajar Al-Quran dan mengamalkan kandungan yang terkandung di dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam segala urusan, dan mudah-mudahan menjauhkan kita dari segala musibah musibah zahir dan batin dan mudah-mudahan memberikan kemudahan kelancaran terhadap semua usaha kita dan rezeki kita dengan cara yang halal dan barokah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita dan anak cucu kita dunia hingga ke alam akhirat dan menjadikan kita orang-orang yang khusnul khotimah amin ya rabbal alamin sahabat Al-Qur'an yang berbahagia pada kesempatan kali ini insya Allah kita belajar surah Al-Baqarah ayat ke-177 Jadi seperti biasa kita baca terlebih dahulu sampai selesai satu ayat Kemudian kita baca kembali dan kita bahas atau belajar bagaimana menentukan hukum tajudnya Mari kita mulai dan kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس al mash wal al wal أنا من الذي ول يوم الآخر، والملائكة، والكتاب وال al-masakin wabansabii wassaailina wafirriqaab ihim idaa fil Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Mari kita baca kembali dan kita tentukan hukum-hukum tajudnya Bismillahirrahmanirrahim Laisal birra antuwallu wujuhakum laisal birra antuwallu terdapat hukum bacaan ikhfa di sini antuwallu terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta maka cara membacanya disamarkan dan mendengung serta ditahan selama dua harkat kemudian lu di sini Terdapat hukum bacaan maktabi'i karena ada waw sukun yang diawali harkat dombah. Cara membacanya dipanjangkan dua harkat. <tik> <tik> Wujud di sini terdapat hukum bacaan maktabi'i karena ada waw sukun yang diawali harkat dombah. Cara membacanya panjang dua harkat Di sini terdapat hukum bacaan uh, idhar syafawi Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf qaf Maka cara membacanya harus terang dan tidak boleh mendengung Wal kemudian terdapat hukum bacaan maqta'i pandangnya dua harkat Walakin kemudian di sini terdapat hukum bacaan undah mosjad karena ada nun yang bertasdid maka cara membacanya bunyi kaaf di sini dimasukkan ke nun dengan cara ditahan dan mendengung selama dua harkat. Walakin al bir man man di sini terdapat hukum bacaan izhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf alif cara membacanya terang dan tidak boleh didengungkan man amana billahi wal a di sini terdapat, terdapat hukum bacaan ba panjangnya dua harokat, kemudian bila dapat Allah dibaca dengan tipis karena huruf "ba" yang di sini baru harokat kasroh, dan dapat Allah di sini hukum bacaan notabi panjangnya dua harokat. Ah, Di sini terdapat hukum bacaan mat badal panjangnya dua harkat. Di sini terdapat hukum bacaan mat wajib mutasir. Karena ada umat yang bertemu dengan Hamzah Di dalam satu kalimat Cara membacanya dipanjangkan sampai lima harukat Wal-Malaikati wal, wal, wal Kitab, wal-Nabi Wal-Kitab terdapat hukum bacaan maut Panjangnya dua harukat Wanabiyin di sini terdapat hukum bacaan Gunnah syamsiah, karena ada nun yang bertasdid yang diawali alif lam syamsiah. Maka cara membacanya bunyi no, bunyi wa, buninya wauf di sini dimasukkan ke nun dengan cara mendengung dan ditahan selama dua harokat. Wan Ulama, dan Kitab, dan Nabiin. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Namanya jazul wakfi. Boleh diwakaf, boleh tidak? Kalau diwakaf, dan Nabiin di sini terdapat hukum bacaan maqarid di sukun. Karena ada maktabi'i yang bertemu dengan huruf nun yang diwakafkan karena berhenti Maka cara membacanya boleh dibaca dua harkat, boleh empat, boleh enam harkat Kita lanjut Wa <tuh> atal Wa'e kemudian a di sini terdapat hukum bacaan mad badal dua harkat Wa'talma'ah terdapat hukum bacaan ma'tabi'i dua harkat atau dua ketukan panjangnya. Wa'talma'ala'ah di sini terdapat hukum bacaan ma'tabi'i. Panjangnya dua harokat. Al-ubhihi. Di sini terdapat hukum bacaan maktsilah kosiroh, karena ada hak damir yang diawali oleh huruf yang berharokat, yaitu ba. Maka cara membacanya dipanjangkan sampai dua harokat. Kita ulang. Wa Di sini kurba terdapat hukum bacaan maktabi. Pandangnya dua huruf. Wal yatama tak hukum bacaan maktabi. Kemudian di sini hukum bacaan maktabi. Pandangnya dua huruf. Zawil kurba wal yatama wal Sekin wal juga terdapat hukum bacaan. Maktobii jadi ada harkat tegak seperti ini, yaitu biasanya maktobii berdiri seperti ini, maktobii atau umat badal. Kalau umat badal biasanya terjadi pada isim isyarah atau terjadi pada huruf alif. Itu biasanya kalau umat badal. Tapi kalau maktabi'i, setiap huruf yang berharkat berdiri seperti ini, kebanyakan disebut dengan maktabi'i Walmasakina wabanasabil Wabanasabil Sabil, disini terdapat hukum bacaan maktabi'i Karena ada ayat sukun yang diawali harkat kasroh panjangnya dua harakat atau dua ketukan. Di kemudian di sini ada tanda wakaf larangan untuk berhenti. Jadi dilanjutkan wabana <tuh> kalau kalau misalkan nafasnya pendek boleh berhenti tapi kemudian ulang lagi dari boleh dari sini atau dari walmasakin. Wabans was Wassa. Terdapat hukum bacaan Mat wajib matasil Karena ada mat yang bertemu dengan hamzah Di dalam satu perkataan Hukum bacaannya atau cara membacanya Dipanjangkan sampai lima harkat Wassailina wafirriqa was li di sini terdapat hukum bacaan matabi'i karena ada ya sukun yang diawali harakat kasrah panjangnya dua 2 atau dua ketukan was wa kemudian di sini ada tanda waqaf boleh diwaqafkan boleh tidak kalau di wakaf bofirriqabi di sini terdapat hukum bacaan makarit lis sukun. Kenapa? Karena ada maktabi yang bertemu dengan huruf ba yang diwakafkan, yang berhenti karena wakaf. Maka cara membacanya boleh dipanjangkan sampai lima harkat. Oh, sampai enam harkat. Mulai dari dua harkat, empat harkat, sampai enam harkat. Kemudian di sini ada kalau diwakafkan ada huruf b yang diwakafkan ini namanya kolkolah kolkolah kubro maka cara membacanya pantulannya lebih kuat lebih kuat daripada kolkolah surro karena ada di akhir kalimat wa firriqab wa qamas wa hukum bacaan Maltobii panjangnya dua harkat atau dua ketukan di sini terdapat hukum bacaan Maltobi panjangnya dua harkat Wa atas wa ini ada alif yang berharkat berdiri seperti ini mat badal panjangnya tua harkat wa ta zekah zekah kemudian di sini ada harkat berdiri di sini hukum bacaan mat tabi'i kemudian kalau bertemu dengan huruf kalau diwakifkan kemudian bertemu dengan huruf tak marbutoh yang berhenti karena wakaf, maka menjadi mak li sukun pandangnya boleh dua harkat, empat harkat, atau enam harkat. Kemudian di sini tak merbutoh ketika diwakafkan atau ketika berhenti, maka bukan menjadi tak lagi, bukan dibaca Wa akan tetapi dibaca wa menjadi huruf h ya kalau diwakafkan lanjut wal wal mu disini terdapat hukum bacaan maktabi'i karena ada waw sukun yang diawali harukat domah Kemudian selanjutnya yaitu fu di sini terdapat hukum bacaan matabi'i karena ada waw sukun yang diawali harakat Cara membacanya dua harkat atau dua ketukan. Wal mufuna bi'ndihim bi'adihim di sini terdapat hukum bacaan Ilhar syafawi. Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf alif, maka cara membacanya terang dan tidak boleh didengungkan. Bi'am dihim ida ida terdapat hukum bacaan maktabi i. Panjangnya dua harkat. Ida ahdu ah terdapat hukum bacaan maktabi karena ada alif yang diawali harukat wathah panjangnya dua harukat ahadu ahadu di sini panjangnya dua harukat kemudian di sini ada tanda wakaf namanya Ja'izul wakfi boleh wakaf boleh tidak nah, kita ulang wal <Sessizuk> fil di sini hukum bacaan maqta'i dua harkat atau dua ketukan Wasabiri ada ya sukun yang diawali Harkat kasroh hukum bacaan Muttabi'i Pandangnya dua harkat Fil Kemudian fil ba'sa Terdapat hukuma, hukum bacaan Maja'is mufasil Karena ada Muttabi'i Yang bertemu dengan Hamzah Di dalam satu perkataan Lanjut Wab Barai sama ya hukumnya dengan fil sah. Hukum bacaan mad wajib mutasil. Karena ada maktabi yang bertemu dengan hamzah di dalam satu perkataan atau satu kalimat. Cara membacanya dipanjangkan sampai lima harokat. Wahin al-bas <tuh> Wahi terdapat hukum bacaan Mak-tabi'i Karena ada ya sukun Yang diawali harkat kasroh Pandangnya dua harkat Atau dua ketukan Wahin al-baqs Kemudian ketika kita waqaf Pada huruf yang diawali Oleh huruf yang, yang sukun Maka huruf yang terakhir Yang berharkat Tetap dibaca namun Jangan dibaca sepenuhnya Tanda al namanya waqful aula boleh berhenti boleh tidak namun lebih baik berhenti Ulaaika alladziina shadaqu Ula, Ula terdapat hukum bacaan madd ism wajib muttasil karena ada muttabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat cara membacanya dipanjangkan 5 harakat Ulaa Ikal ladzi ladzi terdapat hukum bacaan maqta'i panjangnya 2 harakat. Sadaku terdapat hukum bacaan matabi'i karena ada waw yang diawali harakat dhamma. Ulailkal ladzina sadaku tanda waqaf namanya waqful aula boleh berhenti, boleh tidak. Namun lebih baik berhenti. Wa ulai kumul muttaqun. Wa ulai di sini juga terdapat hukum bacaan mat wajib mutaslil. Panjangnya lima harokat. Wa ulai lima harokat ya. Atau lima ketukan Wa ula'ika humul muttaqun Muttaqun disini Hukum bacaan ma'arid li sukun Karena ada wa sukun yang diawali harkar dhomba Atau bi'i Kemudian bertemu dengan huruf nun yang diwakafkan karena berhenti Maka menjadi matarid li sukun Cara membacanya Boleh dipanjangkan Dua harkat, empat harkat Dan enam harkat Sahabat Al-Quran yang berbahagia Jadi begitu cara membaca Surah Al-Baqarah Ayat ke 177 Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan tetap istiqomah jazakumullahu khairan jaza khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh